pok ngurasane cenanangan sih santai wong pro maju Bagaimana mbak, lagi buka? Lah aku harus takkan alamat ini Oh iya, sorry deh Harus takkan ngepok Pancangku ya telah ingin ini tiba Selawasnya buderanya Kumpul harus tumbuh-tumbuhan Alamat takkan ngepok Betul-betul saya saya Aku tak pernah ngepok Naryo ini ke permataan ngarep Sampai mobil ini terus-terus lurus Bagaimana aku harus ngepok ini Naryo? Om Naryo, omku mas ha terus kok nah ngomong-ngomong ngomong aku tak ada, <hanya> uh, mama terlihat, tahun, di hah es garangan, garangan ini siluman garangan mode on alah, alah, alah. ya untai mana? Long yayak, yayak. Mas mau nol. Apa ini? distancing. pemerintah. wis ayo aku nih om om mas. Eh, aku? Kan yang mau nonton Tapi nanti orang yang lalu yang Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Wah yang Masa ini yang ngomong saling Piringan dari root, ambilah apa ya, Mbak? Wah, kita bagian tong saya. soalnya lagi gimana? apa? kemarin press Bapak, beli, bangun, coba Ah, tenang mbak, mbak aman bersama kita <Sat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domateng, Pak Naryo, Kustaman, Kolladori, Wangsul, Amarken dan tamu. Mantuk Pak, mantuk. Hai tamu, mantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi setelah kerja, beli yang paling kecil. Mas, itulah menginap. Maka, pencuri buruk ini adalah boleh kita tidak di gerbang sudah tahu gue ngomong, ini gue nih ngomong, itu gue nih ngomong, itu gue nih ngomong, itu gue nih ngomong, itu gue nih ngomong, itu gue lengkap, tenang itu itu gue nih itu gue nih ngomong, itu gue nih ngomong, itu gue to nang masuk sih, mau bos sih, ngomong anak ngetar amu lho, ada lho. emangnya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 Tapi, oh, gampang. Oh, tak gak sama. Oh, saya, cara calon ramen masjid, Em gue mata tak kira inalilah di ya Jawa mana orang? Nah, gue cari biar. Oh, meraih, ya, ya. ya, oh, meraih, oh, <tuk> Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen dan nyalakan loncengnya.